Apa khabar subscribers dan kawan-kawan semua? Di awal tahun 2021 ini, mari kita sama-sama buat unboxing dan kesan pertama buat SC5 BD002. Model bilah ini adalah model generasi yang ketiga buat SC, tapi ini adalah SC yang pertama buat saya kotak bungkusan datang dengan berbagai-bagai pelekat dan kartu SC dan Randall Adventure Training ya, bersama dengan bilah dan sarung kydex dan juga klip untuk lilitkan pisau pada tali pinggang reka bentuk bilah agak tebal quarter inch thick dengan paksi atau tangkai yang penuh full tank disalut dengan jalinan serbuk yang tebal dan kasar ataupun textured powdered coating sisi gagangnya menggunakan sisi 3D yang berlekuk panjang gagang 5.5 inches ya dengan mata pemukul ataupun pommel ya menggunakan besi 1095 ya dan dirawat haba ataupun heat treat oleh Rowan ya ke tahap 55 ke 57 HRC dengan menggunakan asahan uh, saber grind sarung bilah jenis kydex yang digunakan AC gunakan sliding lock dan dilipat setebal 0.5 mm menggunakan kaedah Tycho Design Style untuk melekapkan bilah dengan lebih bampat tanpa sebarang detaran bila pisau tidak mudah terkeluar dengan sendirinya dan kita dapat lihat kawan-kawan ya, mutu sarung kydex esi yang memang terbaik sekali klip-klip belakang atau the backing plate diperbuat dari plastik yang keras ya, ia mudah dipasang ya, untuk kita gantung atau ikat pisau pada tali pinggang Abah-abah badan ataupun harness ya dan juga bag ya dengan secara selamat ya berat bilah dengan sarungnya secara keseluruhan beratnya enam ratus empat gram dan berat bilah pula. Tampak sarungnya pula 464 gram dan akhirnya berat sarung kydexnya sahaja ya cuma 140 gram panjang keseluruhannya bilah ini. 290 mm ataupun 11 inci dengan bilahnya 137 mm 5.3 inches dengan panjang mata bilahnya 125 mm ataupun 5 inches dan ini kawan-kawan adalah sedikit perbandingan dengan bilah kepunyaan kawan saya ini model TOPS Brakimo oleh Joe Flowers. Inilah kawan-kawan, langsung dari kotak bilah pisau sudah sedia tajam dan siap ya, untuk beraksi sebagai alat kelangsungan hidup. Selamat bercuti kawan-kawan, ya, dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang.